Hmm, lagi pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita teman-temannya sore ini ya. Sore ini saya memancing lagi nih, mancing tegek ya. Mancing tajek kan cari-cari ikan betik Ini mereknya, corannya. Umpannya masih pakai umpan cacing. Coba aja di sini ya, spotnya Spot Spotnya masih di kebun-kebun sawit. Seperti ini spotnya, kawan. Nah, seperti-seperti inilah spotnya ya. Nah, mudah-mudahan ada rezekinya. Nah, kita coba di sini, mana tahu ada ya. Oke, gimana kesuruhannya? Kita langsung aja mancing. Let's go! Orang yang senang mancing ini biasanya orang introvert. Dan pada saat mancing itu, dia bukan sekedar mancing, dia mikir. Dia mikir. Ya, nah tinggal sekarang di rumah bisa nggak dia mikir dengan santai tidak di hubrah hubrah, tidak di desak desak gitu, mm -hmm. ya itu itu itu nggak tahu ya sesungguhnya -se -se nggak tahu karena tadi uh, informasinya nggak terlalu banyak ya makanya tadi informasi bahwa mancing sampai subuh, mancing kan mancing ikan maksudnya kan apa mancing kemarahan yang mana <laughs> mancing ikan kan makanya kok sampai subuh itu di mana itu gitu itu aja masih Ibu puisa informasinya belum jelas ya, nah, tapi cuma puisa cuma bisa ngasih tahu bahwa semua orang yang suka mancing itu orang introvert orang pemikir hmm, dan pengamat jurus. itu nah. ya karena dia betul-betul ngamatin Maut. dia mikir dan dia menikmati pemikiran nah, pemikirannya pulang hanya itu tadi kok bisa sampai subuh dan setiap hari nah, lanjut lagi nah, itu pasti dia sedang sangat stres tuh udah pernah tanya belum ya dan kalau nanya sama suami tolong intonasi suaranya yang cakep dong yang lembut gitu atau hmm. minta waktu atau temenin juga mancing nah, Sambil mancing baru ngobrol Ayo, sayang Ya. cuman biasanya istrinya ini atau suami yang introvert istrinya ekstrovert yang mau cepat yang mau spontan yang nggak suka berlama-lama ngabisin waktu ya kan biasanya begitu tuh padanannya atau dia punya pasangan soulmate-nya kayak gitu ya. jadi makanya jadi gemes ya bisa membeli suami suami juga mungkin tertekan suami juga mungkin bising kalau selalu di didondor atau di pressure pressure makanya cari aman ya mancing kan gitu ya. Nah ini ini itu itu dulu yang perlu ditanyakan ada apa kenapa kayak gitu ya. Terus ta, terus ini dulu nih. Mulai kapan mancingnya? Waktu waktu sebelum menikah, waktu taruh ta pertama atau misalnya di awal-awal kenal itu udah udah suka mancing emang? Ya? Kalau misalnya baru-baru ini, ya itu tadi bisa jadi dia stres ya. Bisa jadi dia stres, dia nggak ada uh, apa namanya. Ya, apa itu namanya, mengungkapkannya susah Karena biasanya orang introvert itu suka males ngomong sama istrinya Karena pengalaman sebelum-sebelumnya baru ngomong satu kalimat, istrinya udah 10 kalimat Itu lagi yang bikin dia, lagi, bikin dia pusing, makanya mendingan dia liatin ikan Tapi jangan salah loh, dia mancing lanjut. itu bukan diam aja Itu dia lagi ngomong, sama siapa sama dirinya Dia sedang cari solusi, dia sedang cari solusi Ya, itu yang perlu kita Fami satu dan bikin kita tenang dulu, ya bikin istri tenang dan kalau perlu temenin supaya kita tahu ada apa ya. Bilang, ya, kalau mm. alam bisa atau tidak, tetapi mm, usahalah mm. karena ini sebuah intiar dan inilah juga yang membuat nanti sang, sang istri menjadi ladang amalnya ini, menemani suaminya mancing. Mm, mm, mm. <laughs> ya Allah, saya baru tahu tuh ada mancing sampai subuh. ini mana tuh juga nggak tahu ya. Hmm, lagi pak, hmm, ja, Uy, ini baru bukan kaleng kaleng susu nih pak, hmm. ini bukan kaleng kaleng susu nih pak, hmm, ini kaleng kaleng cet ini pak, hmm, pak hmm. ya, kaleng cet ini, ini pak, hmm. mantap pak lanjut ya pak, kind of. lanjut lagi pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayidina Muhammad wa ala alis Sayidina Muhammad. Hm, hmm. lagi tempa. Uh, hm, hmm. hmm. mantap sekali pak. Eh, pak eh, hm, lumayan apa? Ireng-ireng jadilah. Inting, straight. Lanjut. Langsung pak, pak langsung pak, hmm? entah ikan apa ini pak, mudah-mudahan betoknya pak ya, bismillahirrohmanirrohim, tus, uh kena lagi kan pak, uh jabang bayi, betoknya jabang baik jabang baik gini-gini, kino gini nung, gini kino, betoknya gini-gini, wah mantap pak, kita lanjut lagi pak, jos. Madah. <coughs> hmm. Yes. Hmm. hmm. uh, uh Jepang bayi. Jabang bayi nyangsang. Babonnya. Hmm. memang babonnya, Pak. Ba, Pak. Ba. Allah Jabang bayi. Hmm, panjang, Pak. Ba. Mantap Pak, lemu-lemu udah bipak nih Pak, sumpah. Hmm. Cus, Pak, lanjut. Hmm. langsung Pak. Jus. Woi, woi, apa ini Pak? Woi. Hai. Hai petok pak, petoknya babon babon bab pak, pak. Nah. mantap lah pak ya, joss lanjut pak. Hmm, tunggu pak, uh, uh, hmm. uh, hmm. babon apa pak? coba pembayi, coba bayi pak pak, mu hmm. mantep pak, gino gino pak. Terus lanjut hmm, Langsung hmm, Begini rupanya Betoknya hmm. Mantap Angkut terus Mantap cantik wih babon pak wih mantap sekali pak wih nimba pokoknya kayak mancing di kolam Joss lanjut pak. Hmm. hmm, hmm, kau hmm, kenal dengan Pak hmm, mantap Pak Pak Joss gandos lanjut kau Oh babon pak, hmm. Hmm. mantap Pak lanjut ya Pak Hmm, hmm, hmm, kau hmm. kena deh, Pak hmm. mantap Pak Pak joss lah pokoknya Pak lanjut Hmm, mantap Pak lemu-lemu Pak hmm. jos kita lanjut <coughs> hmm. Hmm. Hmm. ini dia Pak ha. tersangkanya ha <coughs> mantap kita lanjut Pak hmm. langsung dia Oh kenapa wih babonnya pak keparnya pak waduh sini sini sini oh. babon pak keparnya mantap pak terus kita lanjut pak hmm gibal terus hmm hmm hmm Hmm, dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud si hmm, oh, kita lanjut wuih hmm. Hmm. Uh. bapun pak bapun ya, pak si betok-betok ya, pak hmm. hmm. mantep pak gino-gino lemu-lemu pak tanah ya, nih pak terus kali pak lanjut cacing merah lampungnya sakutil bismillahirrahmanirrahim untuk hmm. hmm. hmm, langsung Pak dibawa jalan Pak bismillah Woi woi pak Wih, wih. kepar Pak mantul sekali babon pak keparnya mantap hmm. Pak babon sip kita lanjut Pak Sios. Hmm. Hmm. mantap mantap mantap sekali pak hmm. strike lagi kita jos lanjut hmm. Hmm. ini jadi rupanya tersangkanya hmm. kocolan kocolan kecil mantap kita bawa pulang aja joss mantap nah, inilah hasilnya nih bosku berangkat tadi jam berapa tadi ya jam 1 nah ini alhamdulillah ya hmm. campurkan detik sama ikan kepar ya hmm. mantap walaupun hmm. bawa pun pak oke bosku terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe nya bosku dan share, kalau mau nge-share ya di-share saya semala senang, oke salam Satobi, salam dari Riau